Video Ahok akui kesalahan viral di media sosial, liputan 6.com, Jakarta, Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau Ahok resmi telah berstatus tersangka. Ia diduga telah menistakan agama Islam terkait pernyataannya yang mengutip surat Al-Ma'idah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September tahun 2016 lalu, usai peristiwa menghebohkan tersebut. Ahok pun telah menyampaikan permohonan maafnya di Balai Kota Jakarta pada tanggal 9 Oktober tahun 2016 Pernyataan maafnya itu pun tersebar di Youtube Kini video nasihat untuk Pak Ahok menjadi viral Video tersebut berdurasi 2 menit 50 detik. Dalam video tersebut, terlihat Kepala BNPT 2KI Nusron Wahid Tengah memberikan nasihat kepada calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2. Video yang dipublikasi pada tanggal 20 November tahun 2016 itu diunggah oleh akun Ahok Jarot hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat yang menyaksikan video tersebut sudah mencapai 75,080. Dalam video memperlihatkan Ahok tengah duduk berhadapan dengan Nusron Wahid, ia mengenakan kemeja, kebesarannya, baju kotak-kotak, dalam nasihatnya itu. Nusron Wahid sempat menyinggung soal budaya timur yang di Indonesia, Ahok pun berujar. Aksi protes yang berlangsung terhadapnya selama ini menjadi ajang bagi dirinya untuk mengoreksi. Ini jadi introspeksi. Sebagai pejabat publik saya gak boleh ngomong sembarang, ucap Ahok. Ahok juga berjanji tidak lagi menyinggung persoalan yang bersifat sensitif, seperti soal agama. Walaupun saya juga belajar dikit-dikit, tapi saya gak berhak untuk menafsirkan, ucap Ahok. Karena itu, saya meminta maaf kepada umat Islam yang tersinggung. Saya secara pribadi tidak ada niat untuk menista agama, Ahok menandaskan. Kasus Ahok, Jokowi ingin tegaskan negara tak boleh kalah dengan umat Islam.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 Penistaan agama praktis dijungtokan ke PNPS 1965 dan 1969 UU subversif unggasnya http titik dua garis miring-garis miring kabar dari panyileukan.blokspot.co.id aksi umat Islam 4 November Megawati gerah.